Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada malam ini kita dan tim akan mengekspor untuk sesi kedua di CPU daerah Jakarta Selatan. Nah di sini sudah ada rekan kita Mas uh, Eva ba? dan Jo. Uh, jo. Nah di sini mereka berdua inilah nanti yang akan menjelaskan bagaimana lokasi-lokasi uh, yang ada di sini. Dan story apa aja yang ada di sini mungkin nanti uh, akan diungkapkan oleh mereka berdua dan semoga pada malam hari ini kita akan mendapatkan sesuatu hal yang menarik dari sini dan kita juga berdoa agar tidak terjadi uh, yang hal-hal yang nggak diinginkan gitulah Nah untuk uh, Masilam sendiri nih, menurut Mas Ilham gimana sih uh, lokasi di sini loh? Sih, nah, lumayan sih nah, uh, luas juga. Tempat oh, juga, iya, menantang juga di sini. lah. Nah, sebelumnya mungkin Mas Ilham kan, Ilham juga nih, udah pernah nah, dengar ya, kita cerita di sini, di situ loh. Nah, apa sih yang pernah Mas Ilham dengar mungkin di luar sana? Oh. Kalau yang setahu saya sih, di sini tuh biasanya yang terkenal, Delman. Kereta Budha, demikian terkenal terkenalnya. Oh gitu ya, iya sih, sama seperti filmnya ya. Nah, untuk Mas Gio sendiri bagaimana nih? Mungkin punya pandangan tersendiri dengan tempat ini? Kalau menurut gue, di nanti Utara Pusir ini, uh, isu yang beredar di masyarakat kebanyakan di sini adalah maksud gue bantal guling terbang. Bantal guling terbang. Dan kalau emang di sini ada isu yang beredar kalau ada delma, mungkin gue belum lihat saat ini tapi coba nanti kita coba eksplor aja di sini siapa tahu kita dapat sesuatu yang berhubungan dengan isu budaya mungkin seperti itu aja Wih hmm, oke okay, oke okay. ya mungkin nah, mudah-mudahan kita mendapatkan cerita dari yang orang kenal ya dengan sosok ini Ya, mudah-mudahan kita bisa menceritakan gitu loh, kenapa dia berada di sini dan apa sejarahnya gitu. Oke, okay, uh, pokoknya pantengin terus channel uh, kita ini. Dan nanti juga ada rekan saya Ferry yang akan mendampingi saya nanti. Uh, untuk saat ini dia belum bisa di in frame karena sedang mengurus sesuatu. Uh, pokoknya pantengin terus video kita kali ini uh, dan lihat. Bakalan ada sesuatu yang menarik di sini, <tuk> oke. Okay? bersama saya tadi pada malam hari ini kita ada di tengah-tengah lingkungan bisa disebut tengah-tengah makam ya tadi saya sempat mencoba dengan Masjo di sini saya Sorry saya merasakan di sini saya ngerasa lebih lebih panas lagi tadi saya pegang itu lebih panas lagi jadi maaf saya sebut Tadi saya melihat ada sosok anak kecil di Mungkin di kalau di arah saya ini Arah jam 12 Ya mulai dilihat Arah jam 12 ini saya melihat uh, Anak kecil Tapi uh, apakah itu benar saya juga masih menurut, Cuman saya melihatkan semacam anak kecil Dia uh, berjalan Entah itu kenapa Entah itu kenapa Mungkin mas Jo yang uh, lebih, lebih tahu Nah ini kita bisa merasakan ya Uh, hawanya itu begitu, begitu panas, ya. Dan saya tidak merasakan. Mungkin menurut Mas Jogi gimana Mas Juh? Uh, aura yang di sini? Kalau saya sih merasakan panas ya, hawa panas. Ya. Jadi tadi Mas Febi coba merasakan keberadaan sosok yang berada di pohon sebelah sana. Jadi yang bisa saya jelaskan di sini adalah ada satu satu sosok di mana sosok disitu termasuk sosok yang sangat bisa dibilang menunggu untuk wilayah sekitar sini. Jadi yang tadi Mas jelaskan adalah sosok anak kecil ya. Kalau dari saya di sini saya melihatnya itu seperti Tosok tinggi, hitam hmm. Dia sedang mengamati kita Saat ini dia sedang mengamati kita Dari arah Sebenarnya psikolog sih kalau Untuk mengamati itu Tidak hanya dari pohon sini saja ya. Tapi dari berbagai Berbagai ya, suhut Berbagai, berbagai sudut. Sudut juga mereka Mengamati kita terus Cuman yang lebih dominan Adalah posisi yang ada di pohon sini Ya. Dan menurut saya posisi di sini adalah termasuk posisi yang kita batasi, jadi kita tidak, tidak boleh melewati batas tidak. Tidak. tidak boleh ini. jadi teman-teman uh, bisa -teman lihat ya, uh, boleh di boleh shoot uh, pohonnya sebelah sana boleh dilihat. Okay. Ya mungkin kelihatan atau tidak boleh dilihatkan di situ emang benar-benar beberapa waktu lalu juga ada beberapa yang kesini itu emang merasakan banyak sekali aura ya mungkin kita akan pindah ke tempat yang lain jangan di sini aja nanti kita akan berkeliling jadi tetap bersama kita untuk menguap menguap atau kita akan melihat uh, seisi kayak tempat ini. di. Mukanya enggak jelas kan. Depan rambut rambut dia. Rambut hampir silengan baliknya ya, ada kaki kaki hai, hai, hai, jelas hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, kabur hai, hai, hai, hai, lu sendiri, ini samperin dong nah. kabur kabur kasih rambutnya masih mencipti rambutnya nah kan sabarin bener Iya. Ya, emang ini nah, nih portal ini berbatas <tuh> lighting, lighting, lighting, lighting. Tuan. Tuan, mengulang. Tuan, mengulang. udah curiga, ripot-ripot, orang teripot. Eh, udah, Kali ini teman kita mengalami gangguannya dari masuk nah, sini. Di sini benar-benar ekstrim banget ya tempatnya. Nah, jadi kita juga benar-benar hampir kewalahan sih sebenarnya menangani ya. Nah, ini doang sebenarnya nah, interaksi dari tempat ini. Nah, ikuti, ikuti, apa, ikuti terus. Jadi nah, kita eksplor kita hari malam ini kasih bakalan ada hal yang menarik lagi dari eh, sekitar gangguan ini. Bapak dan Bapak Ju ini terasa berat. ngerasa iya. yang gitu. oh. ya jadi kayaknya tergantung sama benda itu mungkin ada ada netar tertentu makanya ada maksudnya ada yang nah, udah hancur saya pegang rokok yang lima buangannya gak banget mas ya gak boleh apa itu? Masih ya? Maaf nih. Ya. Masih. Ya, agak Paling, peringatan, sih. Ya, sekarang indrasanya gimana? berbeda? Hai ya, Makasih. gimana? Mau ngambil tag? Mau ngambil tag atau gimana? Iyalah. Entar. Entar. Guys, okay, semakin lama kita di sini semakin banyak yang kurang gitu. Ayo kalau mau cepet lebih cepat. Entar. Makanya Jadi mereka itu enggak kopi gitu. Makanya padahal enggak punya banyak celah. Salah satunya adalah Yang mereka itu bisa dibalang. tapi dia ketahan gitu loh. Nah, itu ayo mau langsung masuk. Oke, kembali lagi bersama gua ya, guys, uh, dengan saya Ferdianto dan teman saya Jojo. Ya, kita tadi udah mengulik banyak tempat di sini, yaitu di salah satu yang tadi kita sebutkan makam ya. Gimana di sini saya merasakan teman-teman saya merasakan dan jok sendiri pun merasakan. Tadi ada beberapa juga di sini. Kita boleh sebutkan aja di sini. Di sini tekanannya atau atmosfernya itu lebih lebih tebal lagi. Kita lebih apa ya? Jadi lebih tertekan ke, ke dada kita lebih lebih tertekan lagi. Apalagi tadi kita waktu di lokasi di sana, itu kita merasakan uh, ada beberapa yang memperlihatkan uh, wujud bukan wujud ya, mungkin memperlihatkan bayangan atau apa apalagi uh, semacam tadi di sini, juga ada beberapa tadi suara uh, suara atau teriakan-teriakan uh, Ada yang ketawa, ada yang terus tadi cerita uh, Mungkin lebih lanjut, yang lebih, lebih mantap lagi kita akan dengarkan langsung dari tekan saya, Jok yang tadi sempat mengalami juga uh, apa namanya uh, ngobrol ya, Jok. Ya, tadi ngobrol, interaksi. nah interaksi juga tadi dari, mereka. dari mereka. Mungkin Jok bisa dijelaskan uh, apa aja sih, Jok yang di sini Jok dapatkan. Yang pertama, sekarang kita sudah berada di spot yang tidak ber berada jauh dari TPU. Betul. Dan di belakang kita persis ini rel kereta api, dan di sini pernah terjadi sesuatu hal yang mungkin bisa dibilang memakan korban. Yap. Maaf, saya tidak bisa menjelaskan di sini pernah terjadi terjadi apa, Betul. tapi yang bisa saya katakan adalah di sini, dengan di tempat yang tadi itu memang berbeda. Perbedaannya adalah karena di sini. TPU untuk Muslim dan di sebelahnya adalah TPU, TPU untuk, untuk non-Muslim, Muslim seperti itu Mas Ferdi. betul Dan yang saya rasakan untuk saat ini adalah kita tidak bisa lama-lama di sini ya. Saya takut, saya takutnya bukan karena kenapa-napa, karena saya bersama tim juga menginginkan yang namanya keamanan. Jadi kita tidak bisa menelusuri betul. dengan terpaksa. Ya dalam karta Kata lain, kita nggak mau istilahnya mengundang mereka atau mengusik mereka. Nah, kita di sini juga tidak menantang. Uh, tapi, kalau misalnya mereka sih, tadi beberapa kali uh, mereka ingin berkomunikasi dengan kita, ada beberapa tadi teman kita juga, yaitu Mas Ilham, tadi dengan rekannya juga. Dia sudah berkomunikasi dengan beberapa juga di sini, uh, ya. Makanya, sekarang boleh dilihat. Kita nggak bersama dia ya Mas Duy ya betul. Karena dia sedang pemulihan Pemulihan dulu di sana Supaya lebih lebih mantap lagi e, Tenaganya lebih apa muncul lagi Supaya tidak terjadi sesuatu hal ya nah. Baik kalau seperti itu mungkin uh, Mas Ferdi ini Kayaknya kita langsung pindah ke spotlight aja deh ya Boleh nah, hmm. Daripada kita terlalu berlama-lama di betul. sini hmm. Takutnya takut hal sesuatu yang tidak kita inginkan akan terjadi jadi kalau gitu kita pindah langsung aja. Oke, okay, kita langsung pindah aja nanti tetap uh, saksikan kita, tetap lihat kita. Kita akan menelusuri lagi sebagian tempat daripada pemakaman ini. Nanti teman-teman uh, yang ada di rumah boleh melihat uh, apabila teman-teman bisa melihat teman-teman uh, bisa melihat di video kami itu ada apa. Nah beberapa juga di sebelah kiri saya sudah ada yang iya iya di ada sosoknya show <laughs> jadi dari tadi memang dia ngamatin kita kita semua <laughs> di sini dari Betul. tadi dan gue rasa langsung aja ter uh, kita pindah tempat kita, kita langsung aja PA, langsung aja uh, tanpa banyak kita udah diketawain <laughs> cakap ya Betul. ayo kita langsung kita, kita langsung ajakan. aja mari <laughs> alhamdulillah Assalamualaikum, assalamualaikum, siapa assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum, Nah, dulu kameranya. Ya, kita baru saja mendapatkan interaksi sebuah tertawa. sumpah di sini benar-benar ekstrim banget ya. Ini uh, tim masih ingin, tahu. Ini masih mencari tahu atau suka buah, sembako gak plank mah, nih, tapi masih masih beradaptasi, bukan beradaptasi apa ya, masanya ya. tim kita harus join saja berkomunikasi dengan salah satu makhluk yang ada di sini karena tadi bisa lihat di sini banyak sekali uh, komunikasi bosun pak ini gue bener-bener apa ya bingung nggak bisa konsentrasi gue ya, karena ini tempatnya bener-bener beda dari tempat yang sebelum-sebelumnya yang pernah gue datangin di sini benar-benar ekstrim banget. Nggak simak terus video gua kali ini bersama tim.